Dengan cara klik like, comment, dan subscribe Serta klik tombol notifikasi ya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dari idola kesayangan kita Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini para sahabat yang perhatikan Ada potret Kekompakan dan kesulitan dari Leslar Lovers, Masya Allah. Begitu banyak yang sayang sampai sekarang untuk Lesti dan Bilar. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu bahagia dan terus kompak. Mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Bahagia dan senang sekali bersahabat ya, melihat kekompakan dari Leslar Lovers. Yang selalu ada untuk Lesti dan Bilar. Kemudian juga persahabat ya, ada sebuah postingan dari agen Sendal Putih Bilar Ini mengunggah sebuah kabar persahabat ya Masya Allah Ternyata unggahan dari Sendal Putih Bilar ini masuk berita TV SCTV Kembali eksis di media sosial, Rizky Bilar panen dukungan serta hujatan publik Dan postingan yang diunggah oleh Sendal Putih Bilar ternyata masuk berita TV persahabat Auto kaget dong warga konoha persahabat. ya Kita lihat kalimat caption yang dituliskan Kaget aku tuh masuk berita postingannya Komentar dan tanggapan pun banyak diberikan di postingan ini Di antaranya dari akun mini underscore AI. TV akun gosip selalu cari berita leslar Sampai akun fanbase pun dikorek-korek Makanya untuk para admin Hati-hati sekarang bikin story atau update status Tuh persahabat ya Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Bomin Botak Menawan mengatakan, fans Leslar bukan kaleng-kaleng ya say, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi fans yang baik, selalu menjadi fans yang sangat tentunya bermanfaat untuk idola kesayangan, dan semoga selalu mendukung yang terbaik untuk Leslar. Berikutnya bersahabat di unggahan IGSN-nya Ayah Kujura satu jam yang lalu, mengunggah kebersamaan dengan para penggemar Bunda Lesti, Aduh Masya Allah. Luar biasa begitu salut dan bangga Antusias masyarakat Mudah-mudahan ya Semakin banyak doa Semakin banyak yang sayang kepada Leslar Kita kagum dan bangga Dengan postingan Ayah Kejora ini Luar biasa Selanjutnya para sahabat Kita lihat juga Ada postingan dari Leslar Sweety Perhatikan dan simak. Lo pikir berkah Dah jadi bos nih ye Kononnya meeting Kita lihat kalimat caption yang dituliskan Mencuri hasil kerja orang, lo pikir akan berkah. Karena dari dulu juga hidup lo gitu-gitu doang, Allah Taala itu nggak tidur. Wow, ini tentunya postingan menyangkut dengan unggahannya Papa Bi, persahabat ya. Ini menyangkut di unggahannya Papa Bilar, yang tentunya Papa Bilar kemarin memposting sebuah kalimat pengkhianatan. Ini soal pengkhianatan. Kita lihat juga persahabat ya, Leslar Sweety mengunggah sebuah kalimat kembali. Yang tidak suka dengan captionku ku jangan dimari. Kalau Bilar bikin story, otak kalian pada bully. Padahal dia bikin story itu kena banget sama si pengkhianat. Dan mereka bikin akun-akun bodong untuk serang Bilar dan Leslar Lovers. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan. Padahal caption Papa B untuk motivasi diri kita. Karena musuh itu bersarmu adalah orang terdekat bukan musuhmu, tapi otak kalian pada bully Papa B, pada ribuh suruh hapus, tapi di saat mereka dibully kalian kemana? Tuh, ayo persahabat. Giliran mereka dibully kalian pada kemana? Giliran Papa B menuliskan sebuah kalimat caption tertuju dengan pengkhianatan. Kalian selalu saja membuli Rizky Bilar. Padahal persahabat, caption Rizky Bilar itu untuk memotivasi diri kita. Karena musuh terbesarmu adalah orang terdekat, bukan musuhmu. Yuk sama-sama persahabat ya. Kita selalu mendoakan untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita juga pastinya menunggu kejutan dan cedukan vitamin terbaru hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar spesial dari Lesti dan Bilar. Ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, Bamin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.